istilah lagi temukangen Ya kapan tuh? Aduh salah nas ngopi nih. Suat ga oleh-oleh struki rokok zaman Company Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa itu yang ada bos mie ayam Bandung bosan lagi <tuk> mulai ceritanya seperti <kaya, tuk> ini numpang ngopi kopi <tuk> ini sudah uh, bos mie ayam Bandung bos sukses sih ya. ala ala <tuk> apakah yang kampus ini mas? kampus Jalan Setia Budi Bandung hmm, kampus Jalan Setia Budi Bandung mie ayamnya jos banget ada apa-apa ya mas? mie ayam apa? Mereka merica Mereka merica ya Jadi hmm. ini lagi mulai ya. Lagi sambang kampung Lali-lali kampung, saudara ini ya. Mengantar di portal Mereka ada yang parah Gue lihat duit dari NTE, lagi mulai lagi kopi nih pemirsa ya. Kopi cap Kapal keruk Kapal gajah Pas kalau hawa Pagi-pagi rada mendung ya Oke oh, pol yang kampung Wonogiri 5 menit 3 akhir Neneng kampung Hawane dingin pol Ini cuaca hari ini Neng kampung Wonogiri mendung Pagi hari ini mendung Pas hawane ngopi pas ceritanya lagi sambang neng lur. bos mie ayam Bandung lagi mulih sambang bos sambang bos. ngopi nanti bos. bos hari ini libur ngobrol, ngelambang ngelong itu, gue ketemu udah ketemu masih triwis bilang paham ya 3 tahun yang lalu, gak ketemu istilahnya ini, temuk kangen ya kata itu cinta aduh salah mas, nantinya dan ini disuruhnya 5 menitnya, kopi tapi ager awannya atem, tem, nah corowane derajat sebenarnya. awannya agak atem kayak mendung isan. oke okay, udang garam ker merah. bandung ceweknya gelis-gelis aja, jenis gelis ya. gelis, nah, selanjutnya lagi cepet nanti. tapi klis. jangan salah, kamu ngono kiri gitu termasuk hmm. anu termasuk apa ya termasuk gadis sih cantik-cantik mana begini Putri Solo niatan lah Solo mana sih cantik-cantik. Nah cawok sebenarnya cowok belum kerja mana ya pasti pecunnya ayu asal ora penganggurannya pecunnya ayu menang milih nah cowok menang milih bagaimanapun situasi dan kondisinya tetap bersyukur tetap usaha. Kada menanguntang situasi lagi kacau, songkang-kangan nang omah ya orang. Usah di semampu, semampu kita. Iya, Mas ya. iya Mas. Hmm. Bentang samini. Kedang gadung, tapi rasanya tetap Semuanya orang kan ya Kita angka orang kan Tujuh di Mat mat-mat ini ya kedang ya. kedang dipangan para wanita jang. apa yang ada di pikiran anda ini kedang semini ya. maksudnya di goreng apa yang dipangan maksudnya maksudnya eh durun bisa nah, ini ini kalau ada yang bisa ini kalau ada yang Oh, mampeng itu jam ya jam sepuluh menginjak jam ah, oleh doa itu yang mana ngomong itu ini siang bos bakso Puas, gue puas besar ya? Puas, besar Puas, bakso naikin. Boleh, bener lah. Boleh, bener lah. Boleh, boleh. Seru, tua ya? Kalau kayak zaman kompeni. Zaman kompeni aja anu, ya? Nge-isi nganu. Apa ya? Untuk sinyo-sinyo ya? Sinyo aja nggak ada. Sini nggak anu ya? Temang-temang ya? Seng anu. Zaman dahulu kalahin arah wong sing berpangkat ya? ora kula ini? lha. Kedibel ro kok obet. nggak oke. Iki pucuke sing Oh di ya. ini tes ya. Oh ora kene ini Iki disumet piye mesti apa iki? Masa Agustus, Agustus ini Ya apa iki? seru tuh pemirsa entek semenis sekliang-liang kayaknya. cekel, kongkong, kayak Boleh, sering ini -ok nyelepor Baku ini ya? Baku. Ikhra. Ikhra, ya? Yang ini Ah Halus ya? Nah. Rasanya yang apa? Sikari. Sikari Kali posisi kali eh, gimana nikmati cerutun gitu kan? nih, ora oleh ora seneng gayo arek tenan satu ini mainnya menang apa kang? di bangkai kosong. kosong? maksudnya dari sana Jibane kan, nganu kan Bisa, nganu tingkat emosi. Kan? Malaysia apa? Malaysia yeah. apa sih si? apa mainnya lagi? Keduaan Buka orang ikut tidak boleh urusan. Ini kosong. Main kayak saya pedian Kayak kayak Kayak soalnya segeru malan jangan gisar ngapa kerawil? Eh hmm? hmm? lokasinya di mana? Eh penjara? Penjara? Di mana dong? Di mana? Orang dulu. Sitring orang yang kiseng hewan ekstrim ngono-ngono ini suara sabar. Biasa seneng, cuma nggak tak tinggal mesti mudar tuh, mana-mana. Tinggal lu ngurak sing open, oh, no. lu ngurak sing Itu di ya. nanti hmm? di luar ya. Ini kan Ini siapa? Ini siapa? bermasuk siapa? lagi. Permasukaan apa mana? kok? kayak kayak kecap. ya lu, Cukup. Cukup. Cukup. apa Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Pas pasca rupanya, rupanya ya Demikian cerita hari ini pemirsa Vlog hari ini sekedar ngopi, numpang ngopi Ini karena para bos-bos <gifli> Ngumpul <tuk> ngopi Bapak <tuk> ikuti terus keseruan kami Di konten selanjutnya sing pasti di cerita yang berbeda Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lepas rampung Rampung